Assalamualaikum, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pemswasias tuh budaya. Jumpa kembali dengan saya di channel Intinger. Terima kasih yang sebanyak banyaknya saya ucapkan bagi sobat Intinger dimanapun berada yang telah memberikan perhatian khusus baik berupa komen, like, subscribe dan uh, membagikan share ya video-video di cara lintingkan yuk hijrah ke tinggi hemat murah tur maret. pria ganteng itu relatif tapi kalau pria yang meninting dewi itu baru namanya kreatif sempat lintingkan dimanapun berada jumpa kembali kali ini saya akan mereview aksesoris tinggi uh, pipa rokok tak lengkap rasanya jika merokok tanpa dipemani oleh pipa rokok uh, ya, seperti ini kan? pipa rokok bahan original lokal Indonesia ini dari kayu kalimo Kalimosodo ya, seperti ini. Penampakannya warna coklat, coklat seperti ini. Ingat. Bentuknya bulat di ujung lalu pipih di ujung belahnya. Seperti. Seperti. Panjang 13 belas senti, sobat ini ngar. dilengkapi lering, lubang multi, jadi bisa untuk ukuran rokok reguler, mil, AC, bahkan rokok linting tangan. Finishing halus. Sangat istimewa. Bahan kayu, kalimo soto. Sudah cukup langka ya, sobat linting kerti. Indonesia lubang isap lumayan lebar tipis, disesuaikan dengan bibir uh, kita jadi ketika mau itu tidak terlalu menonjol, ya. jadi slim sempit, tanpa warna tambahan ya seperti ini tanpa pernis tanpa warna-warna uh, yang lain. Ini, ini asli, original. Warna di dalam, dalam lubang, dengan warna di luar sama. Akan beda ketika ini melalui proses pengecatan, melalui pernis untuk men apa menambah mengkilat ya, kemudian dengan pelitur untuk menambah warna ini asli, seperti ini, saya akan mencoba uh, menggunakan pipa ini. Bagaimana sensasi rasanya? Sobat uh, saya akan coba melinting dengan. Bakau Surya, ya, racikan ini, Sobat Linding. Saya akan linting, baru saya akan gunakan pipa untuk merasakan asap tembakau ini. Saya linting dulu, Sobat lintingan ya. Saya gunakan alat linting controller, ya. Simple praktis. saya gunakan papiir replika surya ya, agaram nah jadi seperti ini, replika surya. Saya menggunakan pipa kayu bahan kalimosodo. Oke, rokoknya sudah jadi, jadi saya masukkan ke lubang presisi pres ya, sobat ini kan. Bagar. seperti apa sensasi merokok. Menggunakan pipa ini, bahan kayu kalimosodo. Saya bakar dulu, sobat. luar biasa, mantap, tarian hisapan jadi ringan, halus, menambah rasa kenikmatan tersendiri sopan ini. merokok menggunakan pipa bahan kayu sodo jadi, Sobat Lintinger, ini recommended. Uh, luar biasa, wonderful, amazing, mantap. Gagah, ren, menunjukkan penampilan kita. Jadi semakin lengkap, merokok itu ditemani dengan pipa. Sobat Manfaat pertama pemburan pipa, yaitu menghindari cari-cari supaya tidak kuning karena nikotin seperti ini mantap sucre wall wow. rokok loskop seperti ini mix perpaduannya wonderful sucre wall wow. Saya akan menikmati dulu sensasi merokok dengan menggunakan pipa bahan kayu Kalimototo. Tarikan, siapan, lebih ringan. Menimbulkan rasa sensasi yang luar biasa. Dengan menggunakan pipa kali Mama shopping, mama glowing, papan linting. Rokok kami memang bukan buatan pabrik, tapi rasa kualitas tidak kalah dengan rokok pabrikan semoga animo masyarakat semakin tinggi untuk beralih ke rokok dengan Dewi jayalah petani tembakau Indonesia jayalah tembakau Indonesia jayalah rokok tinggi nikmat burih ada sesansi rasa tersendiri cita rasa dari tembakau ini semakin melekat di pipir ya merasakan, Pipa ini sudah banyak dijual di hotel outlet, outlet atau kios kios tingwe, seperti dan juga di toko-toko online, sobat dinger bisa membeli dengan mudah sekarang. Yuk, hijrah ke gue, hemat murah turmarem. Rokok kami bukan buatan pabrik, tapi rasa, kualitas tidak kalah dengan rokok pabrikan. Ingat, merokok jangan takut mati. Kalau mati, kan ada korek untuk hidup kita. Coba kembali di video teks. Anyway, Cảm